kawan-kawanku tercinta semuanya, kembali lagi dengan saya di kesempatan kali ini. Kita tentunya akan berburu ikan cana limbata lagi, teman-teman. Dan sekarang saya sedang berada di kali atau sungai. Dari kondisi airnya oke, okay, mantap ya, gokil. Dan uh, kondisi airnya ini lumayan enggak terlalu gede ya. Dan di sini umpan sudah terpasang pakai umpan cacing. Langsung saja kita mencari tempat yang Kira-kiranya ada ikan cana limbatanya teman-teman. Woi woi ayan, ayan. Di sini ada teman-teman nih. Mana, ayo, ayo, cicing. <tuk> Di sini ada teman-teman. Yuk, ceklan yuk, kodok koy. Eh, Ini dia. Nah, buntutnya. Jadi di sini saya menemukan ikan cana limbata tadi yang masuk ke dalam Oh ternyata ada lubang Ada lubang teman-teman Yuk langsung ngalungin Langsung cok uh. uh. Ah nyambut, nyambut yuk uh nyentot nyentot, nah ada teman-teman. Sikat, aduh. Yo, oh. mantap mantap. Coba, em kuning, bosku. Di sana yuk, di sana yuk. Itu, di itu, tuh. Em kuning, mantap lumayan. Ukuran sekitar 15 Oke lah kita bungkus Bungkus Bungkus teman-teman nih Baru saja kita mendapatkan satu ekor ikan Channa limbata Dengan ukuran yang cukup besar ya teman-teman Oke lanjut Kita berburu lagi Nah ada kubangan nih Kita cobain ya di sini nih Wih adaan yuk Alus, coy! Alus, coy! Alus, yuk! Tinggal nih, tuh nih, lihat teman-teman nih. Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, bisa-bisa <tuh> <tuh> <Cili khaning. tuh> bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa. Nah, warna oranye, oranye, oranye, oranye, be, be, gigit, coy, gigit, gigit, manja, mantap, uh. be, lihat, teman-teman, warna oranye Woi, ayan, ayan, woi, uh, itu, itu, aya, aya, dua, woi, aya, ah, saya aya, dua, aya, dua, aya, dua, aya, dua, aya, dua, dua, Dua, Ada dua, Den. Ada dua, teman-teman tadi sini. Tahu, di darat, ah mantap teman-teman. Oh, lihat, coba. Ini <laughs> <gulau> lakon, nyan, ya, uh. mantap teman-teman. mana kuning? Hey, kuning. kuningnya. mentalnya harusnya -oh, ya, -oh, -oh. lihat bawahnya juga kuning bro. Udah mantep lah, tinggal dipoles Oh, oh banget banget nih <laughs> Gigi, Manjir. tadi ada gigit-gigit, manja Anjir, keren yuk Uh, mantap co Keren Tebel ternyata teman-teman uh, Gila, tebel Gila, tebel coy tebal anjing, kuat rim kuning anjing Asli, tebal kan wujudah ini kita kami yuk, konek pisang yuk tinggal nih yuk na, nan, pipi na uh. golden base co, lain da -da -da -da. <laughs> golden tiger iya udah panu biu man, kita alusin sama-sama e, coba ande, coba ande oke teman-teman karena kan tadi ada dua pasang, jadi Aan. kita cobain di lubangan sini lagi teman-teman tuh lubangan itu ya kita bakalan coba lagi di situ teman-teman, oke okay. ada dua pasang lanjut oke okay, teman-teman kita langsung lempar lagi ke sini ya, dikarenakan tadi kita melihat dua ekor aduh susah ini ngelumpuhinnya ma ya ini nah ayam ayam yuk sikat ah aduh gagal teman teman oke teman teman teman saya melihat ada dua ekor ikan cana di lubangan ini ya kita bakalan coba teman-teman kita pasang dulu umpan teman-teman sip setidak itu awan arus ya eh, eh, se, coba Wih, udah ulur teman-teman, ulur ulur. Hei, uh, chow. ular ular lihat tuh ular oke teman-teman dan sekarang kita uh, menuju spot kedua untuk memancing ikan ular bata teman-teman tuh wih mantap kita turun ke bawah nah ini adalah spotnya untuk mancing ikan ular Mudah di sini kita mendapatkan banyak ikan cana limbata ya teman-teman. Tadi kita di depan melihat beberapa pancingan, jadi kayaknya masyarakat setempat. Kayaknya masyarakat setempat tadi pada mancing juga teman-teman. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Woi, woi, woi. Ayan, ayan. Woi. Sikat. Wui, wui, oren, oren, oren. Ceklandu, ceklandu. Wih. wih oren, cok. Oke, teman-teman, akhirnya kita di sini mendapatkan ikan limbata baru saja turun ya. Lihat, lihat. Waduh, waduh, warna oranye teman-teman. Tuh, udah tebal ya. Warnanya udah tegas. Gokil. Kita bungkus. bungkus Oke, teman-teman. Nih, lihat warnanya udah keren ya. Tapi ini teman-teman minusnya tuh. Jadi si tulang dorsal bagian atasnya potong. Dari alamnya. Dari alamnya ya. Tuh, lihat. Patah. Patah. Padahal mata merah. Warna udah tegas. Waduh. Oke, nah teman-teman, jadi inilah hasil berburu kita hari ini. Alhamdulillah, kita mendapatkan ikan cana limbata dengan kualitas yang cukup baik. Dan sini ada satu ekor lagi ya. Nih, kita dapat empat ekor gokil. Ukurannya ini dari yang... Ya 10 sampai 11an dan ini mungkin 15 sentian. Ini juga mungkin 15 kurang ya. Gokil. Oke teman-teman mungkin cukup. Sekian video kali ini. Salam satu atap negeri dan salam satu hobi kawan-kawanku. <tik>